Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Biang Pastinya kali ini kontennya masih sama tentang reaction Ya, sesuai di judul dan di thumbnail Ada berita apa sih sama Verza? So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita meluncur ke videonya Tapi sebelum itu, jangan lupa dong Subscribe, di like, di komen Dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang So, thank you Eh, jangan lupa di-follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. So, langsung kita meluncur ke videonya tanpa berlama-lama. Yap, jadi inilah beberapa teori orang-orang membuat teori tentang Verza, asli, dan Verza palsu. Katanya, Verza udah meninggal lah, terus diganti dengan Verza yang baru lah. Coba kita ke video yang pertama. Gila, viewersnya sampai 16 juta yang nonton. Ini gue nyari bahannya di TikTok ya, btw. Kalian juga kalau mau nyari, silahkan. ketika aja langsung Virza palsu dan asli. Langsung muncul. 17 dan... uh banget suaranya, cuk Sabar-sabar. Masih banyak fakta lainnya. Masih banyak fakta lainnya nggak tuh? Terbongkar sosok Virza yang sekarang adalah Virza palsu terbongkar sosok versia yang sekarang adalah versia palsu versia hmm? yang asli telah menghilang sejak tahun 2017 dan Bentar. yang asli sudah hilang dari 2017 ini dia dapat dari mana ya apa dia followersnya atau gimana dan digantikan dengan sosok yang mirip dirinya digantikan dengan sosok yang mirip dirinya psikolog ikut bong iya sih ini lebih gemuk ini lebih tirus kan namanya olahraga bisa coba kita dengerin aja dulu bongkar perubahan kepribadian Virza yang signifikan mulai dari fisik hingga cara berbicara body language hingga cara berpakaian pun berbeda bukti lain semakin kuat ketika terbongkar postingan instagram Firza. terlihat postingan terakhir Firza. Pada Oktober 16. tahun 2016, okay. lalu Filsia menghilang dan muncul kembali. Pada pertengahan tahun 2017 dengan sosok yang berbeda. Okay. Setelah kemunculannya itu, Filsia lebih sering memposting foto yang kurang jelas dan dari jarak jauh. Terbongkar sosok Filsia. Gini ya, kalau fisik itu bisa... Bisa berubah dan kita tuh manusia Bisa tua, bisa kurus, bisa gemuk, bisa jerawatan apa segala macam Bahkan bisa operasi plastik Ini Cuma sekedar itu dong sih Orang meyakinkan ya Masalah dia hilang dari 2016 Terus tiba-tiba muncul di 2017 Ya mungkin memang Mau ngeri branding diri aja euh, Bikin persona yang baru gitu BTW Verza ini sekarang ada di band Dewa ya, vokalis Dewa Oke okay, video yang selanjutnya, eh tadi kita Garsof. belum lihat komentar ya, kita lihat komentar dulu dong Tunggu aja bukti selanjutnya, oke okay. Verza, ku uh, hanya diam Refleks bilang, hah luar biasa cocok loginya, oh iya yes. cocok login gak tuh dan akhirnya si Firza pun ngakak lihat VT ini sambil rebahat Iya ya Firza komentarnya apa ya deh ngeliat orang-orang pada bikin video gini ya BTW teori kayak gini tuh ini udah dipakai Teori lama gitu Ini udah dipakai banyak orang Banyak public figure Contoh salah satunya Paul McCartney The Beatles Terus Avril Terus Bahkan yang lebih aneh itu malah si Sam Smith sama Adele dibilang orang yang sama Oke kita langsung ke video selanjutnya sebentar Reply to 440R Sabar dulu masih ada bukti lainnya Oke kita lihat ya buktinya apa Reflek bilang hah video ini upload Agustus 2021 di Youtube Virza Di video ini Virza kebablasan ngomong di video ini, Filsia kebablasan ngomong Coba perhatikan kata-katanya Ini adalah salah satu kunci atau isyarat Serang biasa buat orang yang akan pergi dari dunia ini Ya Kan kelepasan Cuma sepotong kalimat bisa jadi bukti ya Artinya banyak, maknanya banyak ya Gimana sih? Misalnya rumayan dark ya, deep lah seanggur ya, pada saat bikin lagu ini tuh memposisikan sebagai orang tersebut dan aku pergi ke hadapanmu cukup ucapkan kata pisahku Mane backsound-nya horor lagi ya Konsernya jadi kayak magic magic atau Hal-hal yang berbau mistis gitu Aneh banget Setelah mencari tahu ternyata Lagu ini memang diciptakan dan ditunjukkan untuk seorang yang telah pergi Orang itu adalah Verza yang dulu Gini ya maksudnya Orang tuh Kadang juga pengen berubah Lebih baik Pengen berubah lebih ganteng Pengen berubah Hal-hal yang negatif jadi lebih baik. Kayak mungkin itu maksudnya arahnya bukan Gue ngebunuh. Ada dua orang, terus satu gue bunuh nggak gitu, cuy. Anjing aneh dah di video ini. Aneh, aneh, aneh. Asli, Verza ngakak konten. Eh, nonton ini. Asli, gue pengen banget tahu deh reaksi Verza gimana ya. Yang asli ada badaknya. Waduh, wah, korban iklan Anda ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang Jangan-jangan aku juga bukan aku yang dulu Di KTP dulu lajang sekarang kawin Masalahnya anda kawin sadar apa enggak? Itu permasalahannya Kenapa anda mempertanyakan ke orang-orang? Harusnya anda mempertanyakan diri sendiri dong Gimana sih? Oke, video selanjutnya Tampilan Virja terbaru, aduh gak kebaca lagi nih Artikel pikiran rakyat bekasi.com Bekasi, Bekasi, Bekasi Sikiater sebut Verza miliki perbedaan Sekarang disebut palsu dan yang asli dinyatakan hilang sejak 2017 Tak lah ini ya Dan yang ngomong, psikiater katanya Salah satu penyanyi tanah air, Virza mendadak jadi perbincangan warga net. Hal ini berkaitan dengan kabar bahwa Virza yang sekarang adalah sosok Cuma kalau dilihat dari ini ya. Ya jelas beda banget gitu. Beda secara fisik ya. Bukan beda orang. Ini orang yang sama. Cuma ini lebih gemuk aja. Ini pipinya lebih tembem. Ini lebih tirus. Terus apa lagi bedanya? Ini... Kumisnya tipis ini tebel, ya gitu-gitu ya, aja, nggak ada yang aneh. Apa ini mulai mencuat? Usai perbedaannya diunggah oleh salah satu pengguna TikTok pada Kamis 9 Juni 2022 dalam video TikTok tersebut tertulis sebuah keterangan bahwa Virza yang sekarang adalah sosok palsu sebab versi yang asli telah hilang sejak 2017 silam. Ini wartawan gak ada yang nyamperin dia buat nanya apa klarifikasi atau apa gitu gue pengen tahu banget dia ngomong apa. Selanjutnya dari dalam video itu juga tertulis bahwa psikiater, turut psikiater tuh kayaknya ya bukan bukan main-main lagi gitu, maksudnya psikiater saya dia mau bohong atau dia mau terkenal bikin berita? beritahu kan gak mungkin ya turut membongkar perbedaan kepribadian versi sekarang yang jauh lebih eh yang jauh dari sosok versi pada tahun 2017 <SILENCIO> dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari akun tiktok tak sesungguhnya hal itu dibedakan dari fisik hingga cara berbicara kemudian bahasa tubuh dan cara berpakaian pun disebut tak sama lagi ya emang pengen ganti personal branding aja kali ya sih contoh gue deh, gue kemarin gondrong terus sekarang nggak gondrong kemarin pakaian gue beda sekarang pakaian gue beda terus masalahnya apa cuk aneh kita yang ini mau gue kita gitu nah, ya, kan. mau ya Nah ini maaf, apa heboh kabar versi sekarang disebut palsu sedang aslinya nah dinyatakan hilang sejak 2017 benarkah kebisa ya dari tahun 2017 baru terbongkar sekarang ada apa ini ada apa yuk kenapa dulu nggak kebongkar sekarang kebongkar ya Nah baca komentar ya Beda lebih tirus Hilang karena jarang muncul di TV Berubah seiring perjalanan karir Karena banyak dapat pelajaran Yang berharga semakin dewasa Ini gue setuju banget nih sama... sama Kakak ini nih, kakak Ayu ini Gue setuju banget nih bukannya beda, ya bedalah Emang lu sama-sama lu umur 5 tahun kan beda Lu cita Luna juga berubah ko operasi ya, cuk Anjing jangan dibawa-bawa lucita luna beda kasus anjing dia mengoperasi plastik coba ini ini ini mana sih coba ini deh lebih Tau pecicilan gak. perhatikan cara bicara yang dulu lebih pecicilan buktikan repli masih kurang jangan kaget kalau ada bukti selanjutnya nanti oke okay. nah, perhatikan cara bicara itu, yang dulu lebih Tau pecicilan akhir tahun ini nah. Awal tahun depan, namanya oh, apa? Albumnya uh -uh. ada deh. Oh, lelaki yang berambut gondrong yeah. langsung saja ke bisa diam hari ini, kita ah, perhatikan. Terus ya, terus uh, saya kompak selalu di seluruh Indonesia. cara hmm. bicara pas yang sekarang jauh lebih keren, lagu dan kita udah rilis, dan aku belum bilang sama sekali. Hmm. Nunggu tanggal 30 akhirnya pas tanggal 30 anak-anak bikin konten tuh bukti lainnya. Faisal lupa dengan pertanyaan yang, yang harusnya dia hmm. tahu banget. Lalu, anak pagi, ya. <laughs> Apa nama Anda. <clears throat> Anda. Lupa. Beautiful Monday, Hopi Pola, Reborn. Hopi Pola. <clears throat> <inaudible> Salah tingkah. <Ini> <inaudible> lagi apa dengan nama Dani? Lupa oh. lagi. lupa Kenapa lupa dijadiin bukti sih? Kenapa? Kenapa lupa itu? Terus canggung rasa kenapa rasa itu yang dijadiin bukti sih dan itu itu, itu manusia Cuk maksud gue semua orang bisa merasakan lupa canggung ditanya orang atau masalah dia ini pecicilan ini lebih kalem ya mungkin emang pengen rebranding lagi-lagi ya dulu terkenalnya apa namanya pecicilan gitu sekarang dan kalau nggak salah nih, gue pernah denger dia tuh diwawancara siapa gitu dia pernah bilang, waktu gue masuk TV tuh gue sebenarnya nggak pengen karena gue nggak pengen dibilang komedian gue nggak pengen dibilang artis, gue pengen dibilang musisi ya mungkin ini salah satu gebrakannya buat balik lagi untuk jadi musisi ya mungkin dengan cara seperti ini gitu aneh banget dah orang-orang oh, ya upai, oh, oke okay. Lagunya apa, inilah kali Endless Love ya Ancient Melody eh. Eh, Endless Love Endless Love ya Enders Lupa Love, lagi, lagi. Perhatikan Keluar cara bicara itu. Gugup Tuh wajar ya Gugup tuh wajar sumpah Ada yang punya bukti mencurigakan lainnya Aku juga beda Dulu tahun 2015 aku masih langsing, Sekarang agak gemuk Agak gendutan Apa jangan-jangan aku yang dulu bukan yang sekarang tuh ini nih maksud gue tuh ini yang gue bicarain dari tadi tuh ini tiap tahun tuh orang pasti berubah gitu entah berat badan entah jerawatan entah rambut panjang rambut pendek entah apalah tiba-tiba kecelakaan atau dipukul orang bonyok bisa jadi gitu so gimana menurut kalian coba tulis di kolom deskripsi mari kita diskusi sama-sama ya menurut kalian gimana percaya atau enggak Gue sih gak percaya ya, gak ada bukti, nggak ada bukti konkret atau otentik gitu lah maksud gue. Semuanya tuh masih bisa dibantah bukti-buktinya, masih bisa di, di, dilogikakan, masih nyambung gitu. Kecuali ada satu kejadian yang di luar nalar logika itu baru gue mungkin bisa agak percaya gitu ya. So segitu aja video kita kali ini, video gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kira-kira ada berita apa lagi Ya, kita, mari kita lihat ya Ada berita-berita apa lagi ke depannya Dan gue akan tetap bikin konten yang seperti ini Video-video lucu, video-video horor Tapi masih tetap reaction So, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Thank you, dan jangan lupa di follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!